Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kabar berbahagia pasti untuk warga Konoha? Video vlog di channel Youtubenya A.A. Irfan di The Hakin Story Video kemarin yang diunggah ini momen kebersamaan dengan Baby BBL Masuk trending 21 di Youtube Wah wow, fantastis banget ya Abang L ini sudah masuk trending 21, masya Allah. Sedangkan ring di trending nih, baby L. Mudah-mudahan membawa berkah untuk banyak orang dan semoga menjadi anak yang saleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin. Dan tentu persahabat ya di postingan ini pun kita selalu dengan kalimat komentar juga yang diberikan oleh para sahabat. Ya, ini dari akun Habib Anas Korkolbi mengatakan. Masya Allah anak soleh Katanya tuh bersama ya, dia Amin Dan kita ada juga komentar lain dari akun Account Mengatakan Followers Instagram Dede Genap 25 juta Amin Alhamdulillah Wah wow, luar biasa juga ini persahabat ya. Dukungan memang luar biasa Semakin banyak dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai idola kita dan berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan sudukan vitamin di malam hari ini Perhatikan Lesti dan Bilar ini lagi syuting bareng Kak Maya Estianti Wah, wow, Masya Allah banget ya Kejutan untuk keluarga Konoha, Alhamdulillah vitamin muncul juga nih untuk disuguhkan dari kak stefanus persahabat yahoo semuanya spesial buat warga konohani info ini dipasting kembali oleh akun kakernal insi banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun yuliantan skorenda mengatakan Alhamdulillah akhirnya ada bunda maya Pasti seru udah gak sabar, katanya tuh. Ada juga komentar lain dari akun Blandina Sitani. Apa mengatakan, "Woi, akhirnya sama Bunda Maya," katanya tuh, "aduh, girang banget ya. Bahagia sekali warga Konoha melihat kolaborasi Lesla bersama Bunda Maya. Doakan yang terbaik, semoga inilah kesenangan kita selalu sehat dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya." Total stay tune bersama di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.